Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesnar dimanapun kalian berada Selamat siang Selamat berjumpa dan bergabung kembali di channel kesayangan kalian di TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesni Kejora dan Rizky Bilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Ini adalah tentunya suatu kebahagiaan yang kita rasakan semalam, keluarga besar Abiranzi jengukin Abang El, dan ini potret moment spesial yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita yang tepuk ya. Masya Allah, luar biasa bahagianya. Asila bertemu dengan Deddy Oles di Pejora, dan ada sebuah kalimat yang dituliskan. Kangen banget kata Asila tuh, Masya Allah banget ya dan kita lihat juga nih ke slide berikutnya Ini potret kebersamaan keluarga besar Abi Ramzi dengan Leslar Wah, wow, kita salgok dengan Leslar aja persahabat ya Kakak Bilar disitu memeluk dedek Les dari belakang Melihat begini aja kita sudah bangga dan sudah bahagia pastinya Masya Allah di postingan ini pun, tentunya banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan, yakni dari akun Instagram "Rajutan Kebaikan". "Masya Allah, tabarakallah," katanya persahabat "Ya, mudah-mudahan doa dukungan selalu banyak dari orang-orang yang baik yang tulus mencintai. Idola kesayangan, Lesti dan Rizky, bilar." Ada juga komentar lagi juga, para sahabat yang diberikan dari akun Nirlo86. Masya Allah, semoga ke depan bisa duet bareng, ditunggu nih. Katanya tuh, Amin, mudah-mudahan saja bisa duet bareng ya. Kalsila dengan Bunda Lesti, yuk sama-sama kita kompak dan support terus karya-karya terbaik idola kita selanjutnya. Ada sebuah unggah spesial juga terbaru dari Indosiar yang baru saja mengunggah sebuah postingan foto yang diunggah oleh DDLST dan kakak Bilar. Perhatikan di kalimat ketsen DDLST sebelumnya. Kebahagiaan harus selalu diperjuangkan, bukan tentang siapa yang paling baik, melainkan bagaimana kita bersama-sama untuk menjadi lebih baik setiap hari. Itulah kalimat caption luar biasa yang dituliskan oleh DDOS di Kejora hingga diposting kembali oleh akun Indosiar Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh akun Indosiar Masya Allah adem banget lihat keluarga kecil ini Nah coba kalian tulis satu kata untuk mereka Wow tulis satu kata untuk mereka bersahabat ya kita lihat di kolom komentar Ada yang mengatakan Tanggal 26597 mengatakan tentunya love Wow memberikan love hitam tentunya persahabat ya saking sayang dan cintanya Ada juga komentar lain diberikan dari akun denim Mengatakan Masya Allah Wow satu kata Masya Allah untuk keluarga kecil Lesti Rizky Bilar dan BBL Mudah-mudahan selalu banyak yang sayang kepada keluarga Leslar Dan tentunya kita sebagai fans sejati tetap kompak dan tetap selalu solid mendukung yang terbaik pokoknya untuk Lesti maupun Rizky Bilar Selanjutnya para sahabat, perhatikan juga ini ada info penting dari akun Les Laurent kersik mengenai syarat mengikuti Project Challenge para sahabat, ya. yang pertama, buat video versi kamu semenarik mungkin sekreatif mungkin dengan durasi bebas yang kedua, upload video kamu di tiktok atau reel instagram menggunakan stone lentera by Lesti Kejora. yang ketiga, gunakan hashtag leslar, Lesti gejora, rizky bilar, dan L Project. yang keempat, tag akun leslar score di postingan tiktok dan reel kamu tuh, itulah syarat mengikuti L Project challenge bersahabat ya, mudah-mudahan kekompakan kita semakin solid nih untuk selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita Berikutnya juga persahabat ada sebuah unggahan spesial nih dari akun Leslar Indonesia 2020 yang beri post kembali postingan video TikTok Indosiar Persahabat ya Indosiar mengunggah sebuah postingan video di Lesti yang sedang menggendong BBL Ini ketika pemotretan memakai baju MU persahabat ya dan tentu kakak Bilar ini memakai baju Liverpool, persahabat ya panik nggak katanya tuh Kita salpok dengan kalimat komentar yang diberikan oleh kakak Rizky Bilar Mimin sengaja mau memecah belah keluarga kecil kami nih Katanya tuh dengan emot sedikit kesal dan emot nonjok nih ya, Yaduh gawat banget nih kakak Bilar marah ya <laughs> Ini sih cute banget, Masya Allah Mimin siar memang bisa baik manas manasin papanya Abang L, aduh bikin ketawa nggak kakak aja persahabat ya. Mudah-mudahan tentunya, tentunya kita sebagai fans jati banyak sekali mendoakan buat keluarga Leslar. Selanjutnya, ada unggah spesial juga dari Kak Nurul, Sobat, dua ya, jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto bersama Abang L ya. Wow, Abang L akhirnya, tentunya melek juga nih di postingan foto Kak Nurul. Dan kita lihat di sini persahabatnya. BBL sudah ngerti banget kamera tuh. Wow, masya Allah, ekspresinya kita lihat juga di kalimat Kalimantan yang dituliskan oleh Kak Nurul. Abang El sadar kamera Yana, masya Allah, banget katanya tuh Muhammad Les Al-Fatih Pilar. Mudah-mudahan menjadi anak pintar, Seleh cerdas, dan membawa kebahagiaan, keberkahan dalam keluarga. Amin. Kita lihat juga ke keunggahan berikutnya Ini ada kabar spesial bahagia membanggakan Sehingga terbaru lentera lesti Kejora sudah mencapai 6,1 juta bersahabat ya, Untuk viewers Dan training 3 untuk musik Ini sudah 9 hari Yuk mudah-mudahan bisa diangkat 10 juta Kita buktikan kekompakan dan kesulitan kita Berikutnya juga ada spesial dari Ayah Kejora Yang unggah sebuah momen spesial ketika di acara Akika Bersama keluarga besar lesti Para Aki dan Enin Abang L katanya tuh bersahabat ya, masya Allah. Mudah-mudahan juga nih keluarga besar selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan tentunya. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik hingga jadikan vitamin baru di siang hari ini. Jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Bang mengucapkan terima kasih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.